Oke okay, Pak, kalau kita pakai alat pH ini kan untuk mengukur kencing. Nyucinya gimana? Oke, okay, nyuci yang ngirit. Saya ini habis bangkrut banyak teori pengiritan. <guluh> tapi sekarang udah diberkati lagi, tapi jadi segala sesuatu dipikir bagaimana hematnya. Nah, alat pH meter yang baru pertama kali ya. Ini jangan lewat, ini kan digital, berarti listrik ini batasnya itu nyelupnya alat di sini bawahnya bawahnya sedikit pun nggak apa-apa ini kan sensornya di bawah ini sebenarnya ya ini kan berarti sebenarnya sampai di separohnya pun nggak apa-apa maksimum di sini gitu ya. Nah habis dipakai kan kena keran air kencing gitu ya dicuci pakai air biasa dulu aja kalau saya malah keran mengalir saya kerannya itu nyemprotnya di sini ya jangan ke atas nanti rusak walaupun di sini nggak ada lubangnya, yang ada lubang itu di dekat kaca di sini atau di di sini, kalau jatuh ke air pasti rusak. Lalu, hanya disemprot di bagian sini, tidak akan rusak. Ini saya cek, dicuci pakai kran air dulu, ya kan? Paling enggak dari situ, kan? Sudah bersih, tapi jamin lebih bersih lagi. pH meternya dicuci pakai destilasi air, destilasi distilled water. Nah, ini juga sebenarnya air aki. Air aki ada dua, ya. Yang warnanya merah itu asam kusur, nyebutnya ya. Lalu, air destilasi air destilasi itu sebenarnya, Amerika. air hujan juga bisa, tapi jangan hujan pertama, ini hujan sehari, dua hari, tiga hari, hari yang ketiga, hujan deras satu jam, oke biarin dulu 30 menit, harus tampung air hujan, Nah itu sebenarnya air murni, air yang, yang diuapkan terus turun lagi, itu kalau mau lebih murah lagi, tapi kalau beli begini kan cuma delapan ribu, tujuh ribu, ya. kalau nyucinya begini habis pakai, ya boros dong, gitu. makanya nyucinya pakai keran air dulu, jadi kencingnya udah nggak boleh lagi, udah udah nggak boleh kencing, udah dibilas pakai keran-keran mengalir, gitu ya, puter, puter puter begitu, otomatis udah bersih. Nah baru segini ini bisa untuk lima bulan nih, Loh, Ngirit banget Pak. Ya, iya, teologi pengiritan. <laughs> saya punya wadah, ini isinya air ini yang saya ganti sebulan sekali, gitu ya. Ini kan bisa lima kali tuang, karena saya tuang cukup uh, airnya segini aja nih, asal dia nyelup, jangan di atas itu. Jadi udah dicuci pakai keran air. Dikeringin, dibilas lagi, pakai air destilasi, Kopiok-kopiok-kopiok angkat. Jadi, ininya kan bersih kan, ininya habis kencing, air keran. air keran yang udah bersih, baru dipindah ke sini. Jadi ini mau dua minggu, mau sebulan sekali ya, menurut saya cukup bersih gitu ya, itu untuk pH meternya. Nah sekaligus menanggapi, ada yang ini pH sebelumnya 4,4 nih. Harusnya nggak sampai serendah itu ya pH air kencing ya. Mestinya tuh ya lima lah paling bawah gitu ya. Kalau orang diabetes, orang sakit pun itu 5,6. Tapi kalau 4,4 berarti malam-malam ya. Biasanya pagi itu, katakanlah saya dulu sebelum program itu 5,6 gitu ya. Tanpa hmm. tanpa terapi apa-apa, minum air putih banyak-banyak aja. Sore malam itu kadang sudah enam setengah gitu. Nanti kalau ini kita jam tujuh malam 4,4 saya curiga pH meternya apakah sudah dikalibrasi? Kalau belum, waktu beli ada wadahnya, saset warna merah dan saset warna e, hijau, ya itu dilarutkan ke air, ada petunjuknya e, 200 mili kalau enggak salah masing-masing, lalu dicelup ke yang 6,8, pencet kalibrasi. Nah kalau kayak alat saya ini nggak ada pencet otomatis kalibrasi, di belakangnya ini ada kayak lobang, waktu beli itu dalam wadah pasti ada obeng kecil buat apa sih upeg itu ditonjokin di situ, lalu diputer sambil lihat angkanya harus sama dengan larutan yang dicolokin tadi 6,8. habis itu dimatikan, dicelup air normal, dibersihkan pakai air normal, pindah ke larutan yang pH 4. kan dikasih dua saset, satunya 6,8 atau 7, satunya 4. nah celupin di situ, eh 3,8, diputer pasti 4. jadi kalibrasi atas. Kalibrasi bawah. Nah, kalau angkanya ekstrem saya curiga Pak, saya pH-nya startnya sembilan. Kalibrasi ulang gitu ya. Jadi beli larutannya itu diapotek juga ada. Jadi kalau ini karena startnya di 4,4 berakhir di 4,67, memang naik sih, tapi saya agak curiga ya. Tolong mungkin bisa di kalau berangkat dari 4,4 lalu setelah itu 4,67, walaupun naik. 0,27-0,3 sudah naik juga tapi angkanya mencurigakan.